Halo, selamat siang. Kali ini gue dari Derosa Auto akan coba bagi-bagi informasi ya untuk seputar mobil bekas. Perkenalkan, saya dengan Dani dari D-Rosa Auto yang akan mereview ya mobil-mobil bekas berkualitas. Nah, nah, kali ini gua nggak sendiri nih, ya. Siap. Oke, gue ditemanin dengan Bro Ari, Bro Ari ya. Siap. Oke, Bro Ari Siap. dari Siap. mana nih Bro Ari? Di Auto 2 kita. Di Auto 2 <tuh>. ya. Tepatnya ada di mana? DJ? Nanti ada di Serba Oto Semih, Blok Alino nomor 12 Oke ya Untuk teman-teman yang ada di sekitar Semih, ya ya kan? Karawaci Karawaci uh. nah, Bisa langsung datang ke DJ Auto untuk lihat-lihat langsung showroomnya ya Siap. Yep. Bener ya? Betul. Nah nanti untuk nomor teleponnya juga nanti akan kita cantumkan ya The... Bro Ari ya? Iya nanti, okay. di Siap. nanti video. Mantap nih Mantap. Oke Bro Ari Mobil-mobil stoknya Bro Ari ada apa aja nih kira-kira nih? yang ada... Murah ya itu, uh sampai harga 800 jutaan. Wah. Aja. 60 juta. Bayangin aja dapat mobil apa nih? Kita lihat ya Bu Hari, apa siap. aja Bro Hari yang 60 juta nih? Uh, 60 Bulan. jutaan itu, 60 siap. Juta 60 jutaan ya. Oke, siap. 60 jutaan ya. Oke, 60 jutaan. ada apa aja Bu Hari? Ada ini, ada Vios. Wow, Vios ya. Ini udah siap pakai kemarin habis dibenerin habis banyak juga. Wih. <laughs> 60 jutaan dapat Vios, mobil ya. sedan berkualitas, empuk yang pasti kaki-kakinya bro Ari ya Empuk, enak ya, nyaman enak ya Iya ya. gitu ya. Nah, uh, ini tahun berapa nih bro Ari? Ini tahun 2005, G manual, bukan 2004, 2005 2005 ya? 2005 Wah, masih mulus ya? Masih lumayan, siap Wah, pakai Siap pakai, ban-ban juga tebal Ban-ban tebal semua, ya siap, kan? siap pakai ini Catnya juga orisinil, ada semuanya orisinil, semua. siap pakai ya, Bro Ari? Ya, enggak ada belang-belang, ada ah, oke okay, mantep banget nih. Oke okay, Bro Ari, siap. kalau orang mau kredit bisa enggak ya, kira-kira? Uh, ini kalau misalnya orang mau kredit bisa DP-nya murah juga, berapa Sekiranya tuh? Juga murah. Berapa ya? Kita kasih di lima belas juta aja. Oh, teman-teman, lima bisa, belas bisa. juta ya, siap. bisa proses langsung. Uh. Ya kan? Asuransinya di 2.350 itu 36 bulan aja. 2, 3 tahun. 2,3 ya. 2350. 2350 murah banget 3, ya kan? Murah-murah daripada naik motor mending beli <laughs> mobil. Iya betul. Sedan. Benar, daripada Tuh. naik motor dapat sedan, enggak kepanasan, enggak keujanan ya kan. Nah. Jadi eh hmm. uh, mobil ini... Pajaknya berapa sih kira-kira? Mobil ini mau pajaknya murah 1,4 1,4? 1,4 doang? Setahun? Satu tahun 1,4, ah, pajaknya kuriduh Ya, cukup terjangkau lah ya Cukup terjangkau Cukup terjangkau carpat Part murah juga Spare murah murah banyak Mesinnya irit, bensinnya banyak, ya. Nah, kita coba lihat di bagian interiornya nih Siap Untuk di interiornya juga masih oke okay, ya, masih bagus, Mas, orisinil okay. ya semuanya Ya, untuk di depannya juga semuanya orisinil orisinil transmisi manual ya bro ya manual manual oke okay. jarang adat. ya tadi sudah kita lihat vios ya tipe G manual ya harganya 60 jutaan DP-nya 15 juta, juta. angsurannya 2,3 selama 3 tahun selama tahun murah banget murah, murah, murah, murah, murah, murah, ya kan murah murah abis deh pokoknya ya kan murah, abis. Nah, warna hitam pajaknya cuma 1,4 jutaan ya per tahun ya bro ya 1, 4. Oke bro Ari ada apa lagi nih kira-kira mobilnya Banyak ini semua belum laku Iya. Ini ada APV ya Ini APV Oh APV ya APV. Oh APV Harganya berapa bro Harga eh, untuk APV ini GX Arena double blower ya Aslinya dua Aslinya double ya Dicari sama orang-orang luar daerah buat jadi travel Oh, nah. nah Mesinnya bandel, perawatannya murah Iya Muatnya banyak Muatnya banyak Iya Harganya berapa, Bro? Harganya ini bukannya di 99 juta, tapi masih boleh nego Datang aja, telepon aja nanti harganya so. 99 juta 99 juta Nego, ya kan? Silahkan langsung sama Bro Ari negonya Siap Kredit bisa nggak, Bro? Bisa Bisa ya, DP berapa, Bro? DP 15 juta aja boleh bisa. 15 juta lagi tuh DP-nya, ya kan? Aja. Angsurannya? di dua juta wah dua juta tujuh tahun buat bulan pengusaha travel nih murah banget yeah. ya kan murah yeah. banget ya epv gx double blower tahun 2012, 2012 ribu dua ya harga sembilan puluh juta nego juta. ya kan dp lima belas juta kalau kredit Angsurannya dua tujuh selama empat tahun. Empat tahun. Ya, murah banget ya bro ya. Lumayan, lumayan ya. Buat usaha sih Pak si untung ya. Siap. Oke, nah terus ada apa lagi bro? Ini XTrail, XTrail dapat. XTrail, nah ini tahun berapa bro? Dua ribu delapan tipe ST. Tipe ST ya? Ya, Wah, ini generasi terakhir gen satu tergena terakhir. Nah ini banyak yang cari nih biasanya anak-anak ya. komunitas nih bro. Karena iya, karena ini kalau misalnya spesifikasi yang ini dia AT-nya masih AT biasa belum CVT. Belum CVT. Nah, nah. Perawatannya lebih gampang. Lebih gampang. Lebih bandel. Nah Tuh. biasanya buat teman-teman dari komunitas Extrail nih ya. Hmm. Nah biasanya cari. Nah ini di sini ada Extrail antik ya. Extrail antik. antik perawatannya juga masih murah. Harganya berapa, Bro? Harganya ini barangnya bagus semuanya original memang uh. agak mahal 105 ini harganya. Oh. Harganya, harganya 105 ya. Nah, ini kilometernya berapa, Bro? Kira-kira, Bro. Kilometer di 160 record. 160 record Bannya lagi 4 ya. Ban empat baru. Bannya empat baru. Matic habis di flashing, pokoknya ini mobil siap pakai memang kondisinya bagus. Tuh, oh, ya. Dia mah harganya agak mahal dikit. Betul. Buat Betul. yang nyari Betul. Nissan X-Trail recommended, recommended banget nih recommended. mobil ini ya. Siap. Paket kreditnya bro Nah ini bisa kredit ini <laughs> nah. DP nya di 25 juta nah, DP 25 juta angsuran? Angsurannya di 3,8 3 tahun Nah kan 3,8 3, 3 ya. tahun aja itu Sudah dapat ekstril? rail Buat nongkrong oke okay, ya kan? Buat luar kota juga oke okay Buat luar kota oke okay. metiknya juga masih transmisi yang konvensional biasa ya. Konvensional Belum biasa. CVT, perawatannya murah. murah. Gitu. Harganya 105. 105. Paket Masih kreditnya bro. DP 25. DP 25 lama. angsuran 38 ya. 3 tahun aja. Nah, jadi di Jauto nih udah pokoknya menyiapkan semua jenis menyiapkan. tipe mobil murah banget pokoknya ya. ya. Oke, kita Siap. ke sebelah kanan lagi. Nah, ada apa lagi nih, Bro? Ini Vios GMatik 2013. Vios game Matic. oh yang tadi itu Vios 2000... 2005 Gen 1 2005 ini Gen 1, ini. nah ini Gen 2 nya ya, Nah ini juga banyak dicari nih Vios begini nih, ya, Matic ya Karena emang mesinnya bandel nah, Mesinnya bandel nih, sobat-sobat Betul, betul sekali lagi dipakainya. Nah ini di harga berapa bro, bandelnya bro 129 juta 129 juta dapat sedan Gen 2 Vios, keren banget ya kan Masih bisa nego Masih bisa nego oh. Paket kreditnya? DP-nya 15 juta aja yang ini dp 15 juta, angsuran? angsuran di 3,750 3,5 37,50 DP-nya 2 DP-nya 15 juta, angsuran? juta. DP, 2... DP, 15 juta oh, dp 15 juta, angsuran 37,50 4 tahun Nah, yang punya duit 15 juta dapat mobil Iya Vios Gen 2 Coba tuh ya kan Siap. Pokoknya murah banget deh Murah Ya kan? Nah Kilometernya berapa ya, Bro? Kira-kira, kira Bro? Kilometer ini jalan di 100 ribuan. Wah, masih kecil ya? Ah, enggak terlalu gede. Enggak terlalu gede nggak ya? Enggak terlalu gede. Oh. pajaknya Pajak Desember. Pajak juga panjang. Nah, Desember. pajaknya per tahunnya kena berapa, Bro? Pajaknya per tahun ini masih di bawah 3 ya, 29 apa 28 gitu. 29 atau 28 ya. Ya masih oke okay lah buat anak-anak okay. kuliah ya yeah. kan? Nah, buat apa namanya? buat pakai nih, buat, Aa, ya? buat istri di rumah, buat antar anak, ya kan? Nah, itu juga enak, oke okay banget lah ya pokoknya. Ya. Oke, okay, ada apa lagi, bro? Uh, yang nah. ini oh, ini bro pakai ini ya. Oke, okay, nah yang hitam ini ada Avanza ya? Ya, ada Avanza. Nah, ini ada Avanza G manual 2017. Kalau misalnya yang nyari biasanya ngomongnya Avanza Barong. Barong. Soalnya grillnya barong, barong ya. Siap. <laughs> Apa game manual 2017. 2017. Ya. Nah ini dibanderol berapa nih Om Ari? Ini kita bandrol di 157 juta, panjang -panjang, ya. tapi ini masih bisa nego lah. Oh. Nego sampai jadi. Nego sampai deal pokoknya ya. Nego sampai deal. Oke. 157 juta nego sampai deal, pokoknya sampe deal. jangan kemana-mana, tetap di uh, Bro Ari aja belinya nanti. Siap. Ya. Uh. Nah untuk paket kreditnya Bro Ari. Siap Boleh di share nih Ini spesial kita DP nya Boleh 10 juta bisa yang ini Wah 10 juta 10 juta aja uh, Murah banget ya Lumayan <laughs> Ay, Iya Angsurannya berapa nih Di 4 juta 50 5 tahun 4 juta 50 ribu ya 5 tahun Tenor 5 tahun Tenor okay. 5 tahun Nah <laughs> Untuk Teman-teman uh, yang mau cari Avanza Yang dibilang barong 2017 Nah Tuh. nanti datang ke uh, Bursa Auto Palemsemi ya Ya Khususnya di DJ Auto. DJ Auto. Ini nah. ada dua om barangnya kita. Ada dua ya? Ada dua barangnya, ada Dengan... yang 2016 juga DP-nya sama, sama. nya lebih ringan lagi. Ah, ada yang 2016 Ada sih, yang 2016. Kasulan lebih ringan nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Oke, okay. oke. Okay. Lanjut. Siap. Oke, nah ada apa lagi nih Bro Ari? Nah, ini, ini Sirion Matic 2015 Sirion Matic 2015, 2015. Dari Daihatsu ya? Dari Daihatsu, betul oh, iya. Ini kalau mobil pakaiannya lebih nyaman Daripada betul. yang satu lagi, LCGC oh. Karena dia bukan LCGC, ini build up dari Malaysia mobilnya ya. Ini CC-nya 1300, 1300 ya 1300, ya? blok mesinnya kurang lebih sama kayak Avanza ini Betul, siap nah. Betul. Ini sendiri di Bandrol berapa nih? Bro? Di 128 juta nego puluh 128, ya. hmm. 128 juta ini metik manual. Ini metik, metik ya? dua puluh 128 juta dapat metik. dapat metik. Dapat metik ya. Tahun lima 2015 pajaknya di bawah 2 juta eh di bawah 3 juta ini. Pajaknya di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta. Nah, yang pasti ini sih mobil sih kecil, nyaman dan juga irit. Siap. Ya. Mm -mm. Nah, untuk paket kreditnya Bro, boleh di share Bro. Paket kreditnya ini DP-nya di 25 juta yang ini. Ya, 25 juta ya. 25 juta. 25 juta masih oke lah untuk Sirion ma mm -hmm. ya. Siap. Nah, untuk angsurannya Angsurannya hmm. di tiga juta 3,1 juta bayarnya. 3,1. Dapat Sirion. Sirion. Matic ya. Matic. Oke, kita oke. lanjut lagi ke lanjut. stoknya di Auto ya. Nah, ini Wah, ini mobil idaman saya nih. Betul. <laughs> uh. Mobil idaman keluarga, impian idaman. keluarga. Iya. Nah, ini ada Pak Pajero Dakar ya? Pajero Dakar 2012. 2012. 2012. Warna hitam, Warna transmisi hitam. metik ya, Bro Nah, ini dibanderol apa, Bro? Ini kita bandrol di harga 289 juta nego. 289 juta sudah dapat Pajero. Pajero. Ya. Iya, pajaknya di 5,9 per tahunnya. Panjang. Panjang ya? Panjang, Februari. Panjangnya bulan Februari. Bulan Februari. Ya. Jadi masih panjang lah, masih aman Masih ya panjang kan? masih aman. Masih iya. siapakah ini banyak empat baru karena ini kemarin sebelum lebaran ini saya yang pakai. Wah. Pakai mana bro? Ini pakai ke pakai pulang kampung waktu itu. Oh. <laughs> Jadi ini expo pakaian saya mobil semua enak. Ini terjamin deh pokoknya nah, mobil yang ini. Keren, pokoknya pakai so, betul loh. Nah DP-nya sendiri berapa ya bro? DP-nya kita bisa DP-nya di 35 juta boleh nego. 35 masih bisa nego. Masih bisa nego. Ya, platnya Mas, ganjil ya? Platnya ganjil, plat Jakarta ini. Plat Jakarta. Betul, Jakarta di, Barat. Jakarta Barat. Ya. Uh, DP tiga puluh lima, 5 enam tiga tahun. Nah, DP-nya atas nama perorangan. Atas nama perorangan ya. Jadi atas nama perorangan. Hmm, ya. Jadi Pak Jero dua ribu dua belas. DP Dakar. Dengan DP-nya 35 juta, angsurannya 6 juta. Enam juta tiga ya. Plat ganjil Jakarta sudah bisa nanti dimiliki dengan DP ringan dan angsuran juga terjangkau. Ya. Nah kilometer berapa ya bro? Ini kilometer 150an 150 diesel 150 ya masih oke okay lah Masih, ya, ya, masih 2012 okay lah. ya kan? Wajar Iya masih normal hmm. Pemakaian normal sih Pemakaian normal Ya. Nah, oke okay, kita hmm. lanjut lagi ke produk selanjutnya Fortuner sekarang ada ya okay. Fortuner Siap <laughs> Nah ini juga mobil impian saya nih <laughs> <Yeah. Huh. laughs> Nah ini Fortuner Siap. VRZ ya VRZ Tahun 2000. 2018 18. Tuh Plat genap ya Platnya genap Plat Ini genap. kita ada dua unit Mau yang 2018 Mau yang Plat Tanggerang Atau Plat Jakarta Nah hmm. Jadi buat Yang cari Fortuner PRZ ya Mau hmm. Plat Tanggerang Mau Plat Jakarta Cukup datang ke DJ Auto Tuh. Ya Di Palem Semi. Ya yeah. Bandrol harganya berapa bro uh, Ini kemarin kita sempat bandrolnya itu Dua-duanya unit itu 460 juta 460 ya. 460, tapi ini spesial karena kita ada dua unit. Ya. Harga spesial kita kasih 445 aja. Tuh, 445. Wah. Tapi itu masih bisa nego lah dikit-dikit. Nanti datang aja. Datang aja. ya. Jadi ya. kalau misalnya mau cari Fortuner VRZ 2018, langsung datang aja. Langsung datang aja. Ya. Siap. Uh, palem Semi di J Auto. Palem Semi. Iya. Ya. Nah, paket kredit DP ringan dong. DP ringan <laughs> 50, 50 juta pas. 50 juta pas ya? 50 juta pas. 50 juta pas, 50 juta dapat fortuner dapat fortuner iya nah yang satu lagi sama tuh bro sama sama -tahun, ya? tahunnya sama cuma tahun bedanya sama. nanti lihat kondisi aja yang mana nah lihat kondisi dalam artian mau yang plat jakarta atau plat tangerang oh. ya oh. kalau yang ini plat jakarta barat plat jakarta barat gen apa genap ya genap. Eh, iya nah ya. pajaknya berapa ini bro kira-kira ini pajaknya masih tujuan tujuan ya nah, tujuan ya enggak beda jauh lah sama Pajiro tadi ya masih oke okay. Ya. ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, Bro. Ya, <laughs> ya ini Brio tahun 2017 17. RS Matic. RS Matic. nah barang langka nih, bisa hilang nih. Barang langka, nih. cukup dicari juga. Ya, cukup dicari juga, ya. Nah, ini harganya berapa, Bro? Harganya ini 155 nih puluh lima ya, RS ya. Matic 2017. 2017. Masih old model ya? Uh, masih old model. Nah, masih, masih old, old model. RS. Iya, yang tipe RS. Nah, kalau kreditnya boleh di-share? DP-nya di, -share? -nya di 25, juta. 25 juta. 25 juta. Untuk Brio RS angsurannya 4284 tahun. Angsurannya empat tahun ya. Nah, ini oke semua sih ya, normal semua, ban juga masih tebal. Ban masih tebal. Empat bodi juga masih original. Belum ada cat-catan ya. Masih ini, keren, nah, masih originalnya. Originalnya semua Ori -original, ini, original ya? Oke, ini platang gerang dan platnya ganjil ya? Ganjil, pajak ini kira-kira di bawah tiga ini, di bawah tiga juta. Bawah 3 juta. Nah, iya, nah kalau misalnya mau coba Brio RS, mau test drive, bisa nih ya? Kalau di sini mau test drive dulu, baru transaksi, mau boleh banget. <laughs> hmm. Suka-sukanya aja test drive Suka ya? Kan yang penting nego sampai deal bener iya oke ya siap ini kilometer berapa bro kilometernya ini 48.000 kecil, nah, ya? kecil masih kecil masih kecil loh ini 48.000 untuk tahun 2017 masih oke okay lah siap, ya nyan -nyan. siap pakai nyan. buat yang punya nyan. anak mau beliin boleh so. atau ya buat beli untuk istri juga boleh ya, ya kan simple mobilnya simple. ya irit, lagi, irit. Ya. Nah, perawatannya juga perawatannya ringan enak. biayanya ya Oke kita lanjut lagi, ke sebelah lagi Oke, Oke nah ini ada Altis ya Toyota Altis V-Matic 2014, Altis 2014. Ah, Ini mobil nyaman nih Warna putih ya White Pearl nah, Orang white bilangnya White Pearl, white pearl ya warna <laughs> <laughs> White Pearl Nah, ya. Jadi putih, mutiara Nah ini dibanderol berapa bro? Ini kita bayar kolonya di 218 juta 218 ya 218 sudah nah, dapat artis ya? ya Oke Nah ini transmisi Matic Kilometernya berapa bro Kilometernya ini 120an rekod 120, 120 rekod Boleh dicek di Toyota ya Boleh dicek di Toyota Boleh di, di Toyota Boleh Siap Nah kreditnya bro Silahkan Kreditnya ini Kalau DP rendahnya kita kasih DP 35 juta ya. udah bisa proses ini Nah tuh Altis DP 35 doang DP 35 aja Ya nah, 35 aja, aja 50 ribu, 5 tahun Nah maksudnya 5 juta Ya masih oke okay lah ya kan dapat okay. Altis keren Buat nongkrong juga oke okay, Ya kan Nah buat lari juga mantap Buat kondangan masih ganteng lah Buat kondangan ganteng nah, Gitu Pokoknya keren mantep iya. banget Mau 5 tahun Mau 6 tahun 4 tahun 3 tahun Nanti info aja mau Info nanti aja nanti. Pokoknya nego sampai deal Betul ya mau juga boleh ya, boleh, ya. <laughs> sampai ya, puas semuanya <laughs> oke okay, ya. kita lanjut lagi ya nah, ini ke Veloz ya ini Veloz, Matic Veloz, Matic 2012. Veloz Matic 2012 ya, ya. pelat Jakarta Timur ganjil ya, Timur. Ganj ya. Ganj ya. Nah, kilometernya berapa bro kilometernya 100 lebih, 100 lebih 100 kurang lebih kurang ya. Ah, ya Nah, ini bandrol harganya berapa bro um, ini pajaknya telat kemarin kalau misalnya uh -huh. pajak ini. Oh, kita 130 juta. Nah, terima pajak hidup 130 juta dengan Sampai DP DP-nya 25 juta. nah DP 25 juta dapat Velos. Iya, Mas. Ya? 29,85. Nah, ini sudah murah banget tuh ya kan. Di bawah 3 juta ya, dapat Velos 1500 cc. 1500 cc. Iya kan, Matic Matic Pula nyaman ya. dipakai ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Produk DJ Auto ini banyak banget loh. <laughs> okay. ya. <laughs> nah ini ada Camry nah, ada Camry tahun Camry V-Matic 2012 V-Matic 2012 Wow nih siap pakai. Ini ada 3 unit Ada tiga unit ya Ada tiga unit. unit nih. Untuk bandrol harganya berapa nih bro Kalau ini bandrol harganya di sekitar 217 juta Nah untuk nah, yang cari tiga -tiga Camry ya Pilih aja barangnya suka yang mana, pokoknya semuanya harganya sama dinego aja Dinego, warna dinego. semua sama? Warnanya ada yang warna silver satu Oh ada silver satu Dua hitam, silver satu Nah jadi Camry V-Matic bagi yang cari bisa datang langsung ke DJ Auto di Palemsemi, Karawaci ya Iya yeah. nah, nah untuk harganya tadi berapa? 200? 217 juta 217 juta dengan paket kredit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 Nah, jadi nggak ada alasan ya untuk nggak datang ke di Jauto, di Jauto ya. Nah, karena memang stoknya banyak nih. Yuk, ya. kita kesini lagi. Nah, ini ada CRV. CRV 2017 CC 2000. Ada. CC 2000 ya. ya. Nah, ini jarang ada nih. Banyak yang cari pelatnya pelat ke... A Cilegon. ya, Cilegon ya. ya. Pelat A Cilegon ganjil. Kilometernya berapa bro? CRV Kilometer ini bro? Ini tujuh puluh Tujuh puluh ya. Ini CRV seharga HR-V Oh, nah, kalau mau beli CRV harga HRV datang ke sini nih. Datang ke sini. Datang ke sini ya. ya. Nah, ini di harga berapa bro? Di harga dua ratus juta. Nah, dua sembilan dapat kalau HRV-nya ya 2018 ribu delapan belas ya. Delapan belas. Delapan belas. Tapi hey. dapat CRV. Dapet ini dapat. Nah, dapat CRV. Dapat CRV kalau saya sih mending si Arfi iya betul tapi nggak juga sih ya tergantung juga masih ya masih lebih gede kan masih lebih gede nah, <laughs> lebih modelnya juga model terbaru ini 2007 nah modelnya udah facelift ya model facelift sudah facelift oke nah semuanya juga masih original oh, ya udah kulit udah siap pakai semuanya udah kulit bannya juga masih tebal semuanya udah siap pakai oke, lah return, pokoknya unit-unit di DJ Auto semuanya siap pakai siap pakai nego sampai nego sampai jadi sampai jadi test drive sampai puas <laughs> iya. paket kredit dp empat juta ini dp 45 juta dapurannya nah, di 8 juta puluh juta lima ribu ya kan ya oke okay lah ya kan sirvi okay. iya oke okay, kita lanjut lagi ke sebelahnya ini seniornya nah sirvi generasi kedua ya generasi tiga ya, tiga ya? Gen oh 3. gen tiga nah. ini, ini gen 4 ini gen 3 ini yang biasanya orang-orang uh, luar daerah yang suka cari ini karena jarang ada mobil yang gini. Nah, ini CC yang 2000. Civic 2000 tapi transmisi manual. Transmisi manual nah, ya? Transmisi manual. Nah. itu buat luar daerah orang banyak yang nyari. Itu dia. Nah, transmisinya manual. Nah, jadi yang hobi manual ya kan, oh. yang biasanya nggak bisa pakai Matic, biasa pakai manual, nah datang nih ke DJ Auto. Boleh. Ada CRV Gen 3 ini 2000 ya. 2012? dua 2012. 2012 Ya hmm. nah, itu sudah siap pakai. siap pakai Ya Platnya juga Plat A ya plat A, Kabupaten, Tanggerang. Kabupaten Tanggerang Genap ya. Plat genap ya Harganya berapa bro? Harganya ini buka di Rp185 Rp185 Oh, 185 nego sampai jadi deh iya, pokoknya. Kalau misalnya buat yang di daerah Tangerang, Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, DP-nya spesial kalau ini. Ini eh, DP spesial ya? DP spesial. Oh, DP berapa, Bro? 15 juta aja, Bro. Uh, 15 juta. RV. Bayar nih sekarang nih. Boleh. <laughs> <laughs> Wah keren juga nih ya si RV Angsuran lima tahun Angsuran 5.5 4 tahun Kalau yang ya di luar daerah mau kredit mobil ini DP nya 50 juta Siap, DP 50 juta Angsuran nya ya. di ratus pas nah, 4 tahun ya. Kalau mau yang COD juga boleh Kalau mau beli cash COD boleh. Boleh. boleh Ya kan, nanti tinggal ya. info aja Ke kontaknya bro hari ya Betul nah, ya. Ya. Ada stok apa lagi nih ada di sorong cabang 1 sih Oh, karena ini DJ Auto cabang 2 ya Nah, customer otomotif terutama ya Yang lagi cari mobil Area Tangerang Karawaci, Menjangkan Jakarta, si. Bekasi, Depok, serang, Depok, serang, Depok, Bogor ya serang pokoknya ya pasti. Ah. Ada, pasti Serang ya Iya kan Pokoknya seluruh Indonesia, orang daerah juga boleh, boleh Yang ya. lihat Youtube ini langsung aja nanti uh, kontak ke DJ Auto ya DJ Dengan Bro Ari ya Nah, gitu. Nah, untuk paket-paket kreditnya juga nanti uh, bisa langsung ditanyakan. Kalau misalnya tadi kelewat sedikit, gitu kan kurang jelas. Nah, nanti ditanyain lagi aja langsung. Nanti kan kontaknya kan ada tuh, Dan. ya. kontaknya juga ada, semuanya ada, Dan. atau juga boleh ketik di komen. Juga boleh, ketik di komen boleh. iya. Hmm. Kalau misalnya mau ketik di komen. Bro, telepon balik dong. mau tanya mobil nih, boleh ya? Boleh. Iya. Telepon, tinggalin nomor aja nanti saya telepon. Betul, tinggalin nomor aja, gitu. Boleh. Oke, Bro Ari. Kalau gitu ya. Siap. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas juga, sharingnya stok-stoknya -stok ya, ya. Semoga ya, bermanfaat netizen, bagi netizen atau para viewers-viewers uh, viewers ya, calon konsumen yang sedang uh, lihat YouTube-nya kita, ya. Nah kalau misalnya mau nanya juga stok yang lain juga boleh nanti ada ya oke. gitu Siap. takutnya nanti begitu ada yang lihat tanya stok ini sudah habis minta cariin juga boleh, boleh ya itu oke okay, bro Siap. kita cukup ya cukup, kita udah keliling-keliling thank you ya thank DJ you. auto bro Ari ya oke okay, sukses Siap. pokoknya jualannya banyak Terus, oh, ya betul. pokoknya oh ya garansinya lupa saya oh, iya. nah di dia auto ini garansi bebas tabrak, bebas baju, oh. Sama di kita itu enaknya unit itu semua padanya. Betul. Nah, nanti jadi datang ke sini mau pakai mau bawa mekanik sendiri atau mau bawa ke bengkel Betul, ke betul. Nah, betul nanti iya. Bengkel udah oke, okay, udah serak nanti baru dipoles kayak didalem. Nah, jadi unit yang ada di luar ini apa adanya kondisinya. Nanti setelah deal boleh request ya. Boleh request. Bener enggak? Ya, terima kondisi rapi, poles, kinclong. Bersih, wangi. <laughs> <laughs> Oke, tadi gue udah uh, review ya stok-stoknya dari DJ Auto 2 yang ada di Palem Semi Nah, untuk para netizen atau mungkin untuk teman-teman yang cari mobil bekas berkualitas dengan garansi bebas nabrak, bebas banjir, ya kan? Nah, langsung aja datang ke Palem Semi khususnya ada di DJ Auto 2, ya. Mau coba test drive juga boleh paket kreditnya juga DP ringan banget, harganya juga cukup terjangkau, bisa nego sampai deal ya. Oke, kalau gitu dari gua mungkin cukup sekian ya, nanti kita akan review lagi ke showroom-showroom yang ada di Tangerang, yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Kalau begitu, mohon maaf sebelumnya kalau memang ada salah-salah kata, mungkin juga ada tadi yang kepleset-kepleset sedikit -kepleset kurang berkenan, mohon dimaafkan ya kan? Karena memang manusia adalah tempat tempatnya salah ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.